Ini ada pembatalan kereta api karena ada longsor di Ciganea. Jadi, basically semua kereta api dari Jakarta ke Bandung itu nggak bisa lewat. Akhirnya ya, lanjut naik Prima Jasa geng. Ini semua, jadinya semua kereta api jadi dialihin ke utara, ke Cirebon. Ya Nggak mungkin banget lah Cirebon, nggak. Ya posisi di Cikampek ini. ya, lah, boleh saya boleh. Dan mengakhiri perjalanan di stasiun Proberto. Bagaimana pada penumpang atau pelanggan yang turun ke arah Bandung sampai dengan Banjar dan Perjalanannya lagi jadi lebih lama. Tiket Anda dibatalkan dan Anda bisa melakukan pengembalian tiket 100% di stasiun. Atau melalui aplikasi secara online. Tapi ada nama akan pelayanan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.